Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lef Selardi pada Kalian berada selama siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali Persahabatnya bersama Bang Minim Tentunya di itu Channel Diva TV Bang Minim doakan untuk kalian semua Selalu diberikan kesehatan Dan kebahagiaan Namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini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 Baiklah para sahabat, let's lari manapun kalian berada Untuk mengalami perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke unggahan dan ke pertama para sahabat ya Kita lihat ada sebuah unggahan Yang mana tentunya Abang Fali Akbar ini mendapatkan kado spesial Tentunya dompet merek Gucci para sahabat ya Ini harganya bukan main, luar biasa banget Tentunya dibanderol seharga Rp11.428.000 Ya, persahabat ya Ini luar biasa keren Tentunya dompet aja Harganya segitu Kata Bang Fali Akbar Mahalan dompetnya daripada isinya aduh Tentunya -tentu luar biasa banget persahabat ya Bukan main Tentunya memberikan hadiah spesial yang sangat meho banget Persahabatnya Mudah-mudahan rezekinya Idola kesayangan kita selalu diberikan Kelancaran Amin Ya, robal alamin Postingan tersebut juga telah dipost oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan Yang mana di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Hadiah dari Leslar untuk editor kece katanya ya Tuh para sahabat tentunya hadiah untuk editor aja Reski Bilar dan Lesky Kejar memberikan hadiah yang sangat spesial mahal banget para sahabat ya Ini menunjukkan Rizky Bilar sangat respect banget sama orang-orang terdekatnya Pak sahabat ya Salah satunya kepada Bang Faldi Akbar Bukan main tentunya Rizky Bilar memberikan kado spesial dompet yang tentunya harganya sangat mahal banget nih ya, Pak sahabat, ya Banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yani dari akun Tita Sunarti 8290 disitu mengatakan dalam kolom komentar sebanding dengan kerja keras Abah karena sebagai editor tidak mudah katanya tuh. Ada juga komentar dari akun Elsa Tiara Yuda mengatakan apa kabar dompet gue beli di online gratis ongkir. <gifat> cute, cute banget persahabat yang mudah-mudahan selalu kita doakan saja untuk inilah kita mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan di egs nya Mas Gomli ya Tentunya ini adalah perencanaan ketika semalam tentunya ingin nge-prank Bang Faldi Akbar Wasabat ya Kita lihat dulu nih ada sebuah percakapan pesan Mas Gomli bersama Bang ya. Kita lihat, rekam video Bang HP miringin aja pura-pura main game Wow baterai aman kan Bang katanya tanyanya gini udah pas belum kata Bang Bobi mantap abang posisi di tempat makan tuh jadi atur banget sahabat, ya semalam sudah diatur banget ingin ngerjain abang Fahli Akbar persahabatnya ini spoiler tentunya perekaman video diam-diam Bang Bobi Suarez tuh sahabat, ya mudah-mudahan saja secepatnya bisa diam dan tentunya kita mendapatkan keseruan kejutan dari Lesti dan Rizky Bilar Yang malah tentunya Abang Bilar dan Lesti kejora pemeran utama dari prank tersebut Persahabat ya aduh tentunya makin penasaran aja Tunggu saja info dan kabar selanjutnya persahabat ya Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat ini ada kabar sedih banget dari Papa Daniel Di akun Instagram pribadinya Bapak Dari mengunggah sebuah postingan foto adik pribadinya persahabat ya, yang masuk rumah sakit jam 6 pagi tadi. Di sini sebuah kalimat caption yang dituliskan, di situ mengatakan mohon doa, semoga lekas sembuh adik Papa Ed Daniel Eddy yang nomor 4. Kapten Sampul Rizal yang lagi dirawat rumah sakit PMI Bogor masuk jam 6.30 pagi ini persahabat ya. Kita semua para fans mendoakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kesembuhan buat adiknya Papa Daniel Sahabat ya. Tentunya kita semua para fans selalu kompak mendoakan yang tentu terbaik buat keluarga Lesla Sahabat ya. Tentunya banyak sekali komentar dan doa dari para fans. yang ini dari akun Lesti Team Tim disini mengatakan lekas sembuh untuk adiknya papa Daniel ada juga komentar dari akun lesti bilar galiar ini syafaatulloh doa ya doa terbaik demi kesembuhan adiknya papa Daniel persahabat ya mudah-mudahan tentunya adiknya papa Daniel lekas sehat dan tentunya bisa beraktivitas kembali amin iya Robbal Alamin dan mudah-mudahan juga hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia persahabat ya tunggu saja info dan kabar terbarunya. Mungkin itu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. silakan berkomentar. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.